Halo sahabat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh e, dalam kesempatan ini saya akan memberikan e, tutorial bagaimana cara membuat marketplace atau toko jual beli online seperti biasanya saya menggunakan hosting dan domain dari PHPID dan script kali ini yang saya gunakan untuk membuat marketplace adalah Modesi versi 191 yang seperti ini. Jadi teman-teman bisa download di sini Modesi 191 oke, okay, langsung saja pertama seperti biasa kita akses sepanel. oke okay, tampilan cPanel akan seperti ini kalau teman-teman sudah terbiasa tampilannya ya hampir-hampir sama untuk seluruh cPanel setelah masuk cPanel kita klik file manager, oke okay, tampilannya akan seperti ini, kita akan uh, upload script tadi ke dalam sini, ini alamatnya belum saya uh, upload scriptnya ya tampilannya akan seperti ini karena belum ada instalasi script oke okay, langsung saja kita upload uh, kita upload file script dari uh, mode C ini oke okay, kita upload Saya taruh di sini. Oh ya, yeah. so, oke, okay, masih proses upload. Kita tunggu ukurannya lumayan kecil, sekitar 13,6 MB. Kita tunggu sebentar. Oke, okay. setelah terupload, uh, kita kembali ke publik HTML. Ya, ini ini script tadi yang kita upload, sudah masuk di sini. Selanjutnya, kita ekstrak, kita ekstrak ke publik HTML. Oke. Okay. Ya, ini adalah hasil ekstrak tadi kita close karena hasil ekstrak tadi belum masuk ke halaman utama publik HTML maka kita harus uh, pindahkan file tadi ini ya file hasil ekstrak kita buka oke okay, kita tandai semuanya kita move langsung kita pindah ke publik HTML seperti ini. Jadi publik HTML langsung kita mau file. Oke. Okay. Setelah itu uh, kita cek apakah sudah tampil di publik HTML. Ya sudah. Ini sudah masuk semua scriptnya selanjutnya kita akan membuat uh, database-nya. kita buka PHP lagi, kita klik database, PHP My Admin. ya. masih loading. Oh, untuk lebih mudahnya ke apa pembuatan database baru aja. Yang ini yang list database kita bu kita buat baru aja. Oke. Okay. New database kita buat, uh, asal asal ya, apa ya, eh uh, market itu saya ya, kita buat, uh, database dengan nama market, oke, okay, kita buat, oke okay, ini sudah jadi. Setelah database jadi, kita uh, buat uh, username database, database nya ini kita buat sama aja ya biar mudah market password kita bikin asal aja market 123 market satu dua tiga okay. market satu dua tiga oke okay. okay. kita buat Passwordnya kurang apa? Kurang aman, kita ganti aja. buat password market 12345 titik oke okay. sudah bagus market 12345 ya oke kita buat ini sudah sukses kita buat user database kita kembali selanjutnya kita sinkronkan antara database dan username -nya. ya ini kita pilih database tadi ini market oke okay, dan juga username tadi oke okay, kita add Setelah terbuka seperti ini, kita uh, klik ini, biar semuanya tersentang, setelah itu kita maxing, oke okay, sukses. Sudah, berarti ini sudah jadi, ini adalah uh, database kita dan ini username-nya. Selanjutnya uh, kita menuju ke penginstalan script ini di web tadi, kita buka tadi, ini pijat S.Com oke, okay, kita reload ya, tampilannya akan seperti ini kita tinggal uh, install kita klik install oke okay. karena saya menggunakan versi null jadi kita bebas isi apa mengisi ini. Kita asal aja. Marketplace ini terserah teman-teman semuanya mau diisi apa. Karena saya menggunakan versi nol. E, jika versi yang asli kita harus membeli key nya Tapi saya memakai nol. Oke? Okay. Kita next Oke, okay, kita next lagi Next lagi Ini kita tinggal ngisi database tadi Host Seperti biasa, localhost Database 6, kita copy tadi uh, kita copy ini juga tadi kita buat sama kan terus passwordnya kita masukkan password tadi market 12345 t Oke, okay, kita next lagi. Ini sudah mulai proses penginstalan. Kita tunggu. Semoga berhasil nih. Sekarang kita atur waktu. Kita. Buat di Asia, Jakarta, Asia, Jakarta ini untuk login admin kita nanti, kita buat user market emailnya saya buat email saya saya di hmm. passwordnya kita samakan saja kita buat password asal saja ya oke okay. setelah semua diisi kita klik finish Tunggu, masih instalasi. Oke, okay. ini adalah tampilannya. Ini adalah uh, web marketplace kita. Ini kelihatan masih kosong karena di sini belum ada uh, yang jual atau beli. Oke. Okay coba kita masuk ya kita dulu alamat admin tadi Bisa apa, pasunya tadi oke. Okay. Ini kita sudah masuk untuk mengatur. Kita bisa uh, masuk ke admin panel ini. Ini adalah untuk mengatur. Isi web kita tampilannya akan seperti ini. Ini untuk mengaturnya, produk dan lain sebagainya masih nol semuanya karena kita baru saja instalasi. Misal, kita mau apa ya tampilan pertama? kita rubah ya seperti ini ini bisa kita masukkan gambar dan sebagainya setelah kita edit dan uh, apa ya kita edit sesuai keinginan kita tampilannya akan lebih bagus ini contoh uh, marketplace saya yang sudah jadi kita buka lapak p I, I, Z. Oke, kita lihat ya seperti ini. ini uh, marketplace yang sudah saya edit dan sudah siap digunakan untuk bertransaksi, untuk jual maupun beli. tampilannya akan seperti ini. kita bisa melihat seperti ini jadi teman-teman uh, semuanya hanya bisa edit di menu ini oke, okay. jadi begitulah uh, cara membuat marketplace yang bisa buat jual beli online ini bisa kreasikan sesuai uh, keinginan teman-teman coba kita buka lagi kita masukkan alamat lagi pincet escom, kita klik oke okay. udah jadi ya kita tinggal uh, modifikasi uh, logo uh, bahasa dan lain-lainnya oke okay. jadi begitulah cara membuat marketplace menggunakan uh, script dari modisi semoga uh, dimengerti dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh